USD CAD sedang bearish, cari sinyal valid. Bias harian pergerakan USD CAD terlihat berada dalam tekanan bearish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.25171 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak rebound ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.25356. Sekian analisa forex untuk tanggal 18 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212